Yo, what up geng, balik lagi di channel gue Detective Slot Si penyelidik Slot guys hari ini Oke, ini langsung saja ya, langsung saja kita cus ke TKP-nya Spin Turbo 10 kali Oke, ini buat kalian semua yang lagi nonton, apa kabar kalian semua kalian Gue doain semuanya sehat-sehat, selalu diperbanyak rezekinya Dan dilancarkan segala urusannya dimanapun kalian berada ya Oke, ini buat kalian semua yang nanya-nanya gue main di situ mana Ya, main di situs mana, ya seperti biasa ya kalau gue itu selalu setia main di situs retro 777 ya oke okay. tujuhnya tiga kali ingat jangan sampai salah ya ini kita lanjut ke pola selanjutnya ke spin cepat 10 kali oke okay. kenapa gue demar main di situs ini ya kenapa karena di situs ini situs paling gacor dan terpercaya ya. ini menang berapa pun selalu dibayar di sini ya jadi lu menang 50 juta pun pasti dibayar di sini ya Oke okay, nanti linknya gue cantik di kolom komentar buat kalian yang mau join silahkan join langsung ke TKP nya bareng gue ya Bawain pola-pola yang gue sajikan ke kalian hari ini atau di video-video sebelumnya ya Oke okay, mudah-mudahan pola yang gue bawakan pola apapun yang gue bawain buat kalian ya Bermanfaat buat kalian semua ya <tuh> Oke okay, ini langsung saja kita ke pola selanjutnya Ini gue offin semuanya aja ya mau coba ke 10 kali spin aja Oh ya anjir-anjir feeling gua bagus Feeling gua bagus guys Ya Langsung dikasih sketchers empat langsung ini ya Ini tadi gua ada, ada, ada feeling nih ya Udah ada aroma-aroma sketchers tadi Anjir-anjir oh, baru spin pertama Kocokan pertama langsung dikasih sketchers empat Gila-gila-gila Oke mantap ya di, Langsung dikasih disamper ya oh, Langsung disamper ya Oke anjir-anjir kalian banyak Aduh di skip ya, banyak banget nih di skip ini Angkat lagi dong kek Waduh ini tambah kecil semua Tapi gak apa-apa ya, kita kumpulin penggalinya Siapa tahu di sisa spin 9 ini masih ada uh, Masih ada jackpot jackpot yang tersembunyi ya Oke okay. Waduh ini sisa 5 nih Oke okay, mantap Pecah ke ya Bos Oke okay, mantap dikasih biru dong Oke okay, mantep bener dikasih ya Oke okay, kuningnya, kuningnya Oke, ini dikasih ungu teh ya. Oke, mantap. Benar, dikasih ungu plus merahnya ya. Aduh, tapi nggak diangkat nih kebiasaan kakeknya. Kalau tambah besar nggak mau diangkat. Hmm, ini kalau tambah kecil baru diangkat. Emang kampret ya, kakek. Untuh ya, emang. Ya. Aduh. Tadi kalau diangkat ini pasti ya minimal mega lah ya. Ayo dong, ayo dong, satu nih Last pin, last, spin, last spin oke okay, mantap inilah speed jabret, waduh oke oke okay, okay. gak apa-apa ya kali dua ya. yang penting konek ya kita di sini. oke okay, mantap pecahannya mantap pecahannya cok ini pecah lagi dong oke okay, mantap dikasih cincinnya birunya biru biru oke okay, mantap benar dikasih biru cok angkat lagi dong Ge. waduh ngeluncak dikit lah ya oke okay, oke okay. mantap dikasih super biar 448 anjir anjir anjir anjir Lumayan banget anjir, anjir oke lalu lumayan ya kita kumpul-kumpulin duit dah ya. cari cuan buat kalian yang pejuang modal receh ya cocok banget buat kalian ini pola ya. Cocok banget situ sini buat kalian semua yang berjuang cari cuan-cuan uh, dengan modal receh ya. Ini tengok langsung menang 641.000. Gimana lagi gitu Ya cuma di Retro coy ya. Oke gila power kali lima kali tiga nyantol weh ya lumayan lumayan anjir udah 800.000 anjir cuma di mana cowok ya di sinilah retro 777 ya tujuhnya tiga kali jangan sampai salah ya Wah gila-gila tapi ingat ya tapi ingat ya game-game gini jangan dijadikan pekerjaan utama ya enggak baik ya tetap harus punya pekerjaan utama kalian ya di lapangan lah gitu punya sampingan ini sampingan ya di sana juga sampingan gitu jadi ya sama-sama ada sampingan guys ya Oke okay oke okay, langsung saja kita ke pola selanjutnya ya ini gua <coughs> gua mencium dulu nih aroma-aroma get all himpuss ini ya ini gimana ini selanjutnya ini uh, oke okay lah kita coba di 10 kali ya film gue di 10 kali kenapa karena di 10 kali tadi uh, bagus ya pecahannya sama dikasih sketcher juga tadi ya bagus waduh sayang banget satu lagi skecer satu lagi skecer nyantul di sini coy diselundupin makanya. kayaknya Waduh, waduh, waduh. Oh ya buat kali semua ya masih menonton sampai sampai sekarang ini. Thank you banget ya. Jangan lupa dibantu like, comment, share sebanyak-banyaknya. Share ke temannya, segi yang sekiranya banyak loh juga ya. Dan dibantu subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif atau dari gua ya. Jadi uh, ya mudah-mudahan pola yang gua bawain bawain buat kalian ini ya bermanfaat ya buat buat, buat buat kalian cuan juga ya. Oke, oke maaf tapi kasih gelas Wah, tapi nggak dikaliin. Oke ini apa enggak dapat sketcher gratis lagi apa enggak ya? Jebret Kali nyantol dong. Waduh, aduh di skip. Wah, dilewatin coy. Sayang banget dikali 82 tuh. udah oh, ini mulai disedot nih ya ini mulai disedot dan ini peringatan juga buat kalian semua yang lagi nonton ya budaya kan kalau sudah menang itu langsung profit guys ya ini gue onkan DC nya ke spin turbo 10 kali jadi buat kalian semua yang udah profit itu budaya akan langsung WDN aja ya WDN ya amankan duit kalian lah ya tapi kalau kalian masih mau lanjut main nggak papa WDN setengah coy ya misalkan tadi menang 800 ribu ya kalian WDN 700 ribu gitu jadi ya Kalian punya 100.000 di dalam buat cuan atau buat putar-putar lagi ya Jadi setidaknya di ATM atau di kantong kalian sudah aman 700.000 coy Jadi kalau mau main itu kita harus smart gitu ya jangan sampai disedot kakek ini ya Dan di sisi lain juga supaya akun kalian itu tidak ke kete, uh, ke Apa sih namanya itu yang terdeteksi, terdeteksi kemenangan kalian gitu Jadi kalau akun kalian terdeteksi kemenangannya disedot lagi ya sayang banget kan kemenangan kalian gitu jadi bagusnya di WDN aja gitu atau bila perlu kalian daftar akun baru kalian ya biar nggak ada deteksi lagi tuh akunnya gitu ya jadi harus smart gitu gue udah kasih tips and tipsnya ya dan satu lagi tips layar ini buat kalian semua ya Satu lagi nih ya kalau kalian mau cari-cari pola bingung polanya gimana rakit atau raci pola kan mau pola bingung ya ini gua ada grup Telegram. di gimana grup ini langsung diadmi oleh retro 777 nya ya? Jadi di sana itu ada updatean pola sangat kali 24 jam guys. Jumper gila kan? Nyantol kali sepuluhnya. cowok ini gelas pecah biru, pecah merah, pecah jam pasirnya juga pecah. kak Wah gila ini auto sensor di luar. Sudah gue bilang, apa kan? Gila, gila, gila. Langsung sensor di luar, 466.000 nih. Ini gue bilang apa nih ya? paling gacor tahu ini Retro 777 ya jadi buat kalian langsung yang mau join ya silahkan join ke grup telegramnya di sana ada update tampolnya satu kali 24 jam ya jadi mudah-mudahan update tampolnya bermanfaat buat kalian semua ya ya mudah-mudahan di sini kalian bisa gacor bisa cuan bareng gue ya. seperti gua hari ini ya gila langsung satu juta loh cok cuma di mana cuma di sini aja ya jadi oke okay lah ya ini kayak hmm, jadi spin terakhir gua aja lah ya karena gue takut juga disedok nih ya. Gue mau aja nih ya. Thank you banget buat kalian semua yang nonton. Sampai jumpa di TKP selanjutnya guys. Adios.